Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Selamat datang di channel saya Dengan saya sendiri Dian Wijat. Di video kali ini saya akan membahas Tentang membuat video sinematik Hanya menggunakan HP Video kali ini HP yang saya pakai adalah HP Xiaomi Redmi Go Nah HP seperti ini sih Sudah terbilang jadul ya Untuk zaman sekarang Karena HP ini juga belum didukung Kapasitas 4K atau Full HD Hanya didukung HD saja tapi ya insya Allah semoga hasilnya tidak mengecewakan dan untuk kamera HP ini hanya beresolusi 8MP dan 5MP kalau untuk kamera 8MP dan 5MP sih terhitung kamera yang belum cukup bagus buat saya tapi ini juga bukan untuk jadi penghalang untuk saya berkarya di video kali ini dan HP ini juga belum didukung dengan image stabilizer atau video untuk biar agak stabil tapi saya akan mencoba menggunakan aplikasi dari Google Foto untuk menstabilkan uh, video saya. Saat untuk perekaman saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu Open Camera. Nah di video kali ini saya syuting di tempat lokasi yang seadanya. Bisa dibilang biasa-biasa aja. Dan apa-apa yang harus diperhatikan ketika syuting atau membuat video di lokasi seadanya itu akan kita bahas di video selanjutnya dan inilah tentang video sinematik di lokasi seadanya Cut. tentang pembuatan video sinematik hanya menggunakan HP nah jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan video terupdate dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh action ditutup <telluler> action kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mingguan